halo guys kali ini video saya tentang laptop saya belinya laptop gaming ini 400 ribuan, murah ya dengan spek gaming yang tinggi ini guys RAM nya 43 habis 503 oke sebelum like klik dulu subscribe like comment dan share nya video ini oke kita mulai kita cek saya beli laptop ini dengan teman saya dia ya, jualnya laptopnya keadaan rusak saya beli empat rusaknya mati total saya servis sendiri nggak bayar gratis kok guys kedua rusak habis cuma beli murah habisnya saya modal ini telah selesai saya perbaiki kita cek speknya guys Murah banget guys. Ini guys kita cek dulu speknya spek gaming ini guys. Acer C3451 AMD Ascore. Ini guys. Nah guys. Mantap guys. Laptop gaming. Demikianlah video kali ini.